Langit tak perlu menjelaskan dirinya tinggi Air laut tak perlu menjelaskan dirinya asing Bulan, bintang, dan matahari Tak perlu menjelaskan dirinya yang paling bermanfaat Karena pengakuan adalah tanda sebuah kekurangan. Berbuat baiklah tanpa perlu banyak bicara. Sampai orang kenal tanpa membaca, tapi kenal dengan merasa. Semoga.